Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.21415 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.26003. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212